Oke. Okay. <tuh> pada bagian ini kita akan membuat uh, input action untuk membaca inputan pada game kita ya. Jadi pertama kita buat folder dulu di dalam asset, create folder scripts ya. Kemudian kita gunakan input action yang baru, oke. Okay. Jadi Anda masuk ke dalam folder scripts lalu pilih create kemudian dari input actions ya input action kemudian beri nama ball actions atau game action ya boleh double click kita akan edit actions-nya pertama kita tambahkan di sini ball kemudian action-nya adalah kita coba dulu yang touch nah action touch ini akan membaca value yang menghasilkan tipe data atau return type-nya adalah vector 2 ya Oke, okay. koordinat uh, X dan Y, uh, posisi layar yang kita sentuh ya, area yang kita sentuh. Kemudian kita bindkan dengan touchscreen, oke, okay. touchscreen yang position, oke. Okay. Kalau sudah kita tekan save asset, silang. Oke, okay. kemudian kita buat sebuah script, C# script ya, di sini. anda beri nama bold. Handler, oke. Okay. Uh, jangan lupa ball handlernya kita contohkan juga ke ball di sini. Yang ada tinggal drag, baru di dalam ballnya, oke? Okay. Ya yeah, sehingga ballnya punya script ball handler. Sekarang kita akan uh, masuk ke script ball handler. double klik. Kemudian. Uh, akan tambahkan uh, fungsi on touch ya fungsi ini disesuaikan dengan nama uh, action yang anda buat ya touch ya tinggal tambahkan on di depannya on touch kemudian parameternya adalah input action anda bisa import dulu ya Uh, using unity engine input system yang dan tinggal menambahkan using di atas .corporate action ctx. lalu kita akan coba debug log untuk mencari tahu uh, posisi uh, membaca posisi di layar ya kita lampirkan dalam layar konsol kita oke okay. value factor 2 two, .two string Oke, telekomah, simpan. Kita balik lagi ke Unity. Nah, tunggu beberapa saat. Kita klik poll-nya, kemudian e, tambahkan sebuah komponen, namanya player input, ya, player input. Oke. Nah, player input ini meminta actions yang kita sudah siapkan, poll actions. Anda drag ke sana. Kemudian behavior-nya, Anda pilih invoke unity events. Events-nya kita uh, daftarkan sesuai dengan fungsi yang tadi kita buat, yakni touch. Oke, okay. nah kita tambahkan di sini. Objeknya adalah bola. Ball, di sini. Kemudian kita akan daftarkan events ball touch-nya. Sesuai dengan tadi yang kita sudah buat. Yakni, uh, ball handler on touch, oke. Okay. Jadi nama scriptnya adalah ball handler ini. Di dalamnya ada sebuah public function on touch, oke. Okay. Kita coba play. Dan anda perhatikan layar konsolnya. Nah, disitu kebaca ya. Nah, sayangnya uh, yang anda baca ini adalah pixel ya, koordinat uh, dari layar ya, screen space padahal kalau di Unity kita bekerja di world space ya artinya angka pixel layar ini harus di convert menjadi uh, screen space sorry menjadi world space ya kita akan coba sebentar lagi Oke okay, uh, selanjutnya kita kembali lagi ke script handler Oke okay, nah kita akan mengconvert ini Koordinat ini menjadi uh, screen space. Pertama-tama Anda butuh bantuan kamera. ya. Jadi di sini kita buat referensi ke objek kamera. Private. Kamera. Uh, main. Kamera. Seperti ini. Cara mendapatkan referensi ke kamera utama. Anda lakukan di dalam start. Kamera. Main. Okay. Kemudian kemudian pada bagian ini kita coba convert ya di main kamera screen to word point oke jadi di sini kita ambil informasi dari GTX copy paste ke sini oke dot to string ya kita convert seperti ini ya jadi kita mengkonversi vektor 2 dari uh, screen point menjadi vektor 3 punyanya uh, koordinatnya uh, si unity simpan kemudian kita balik ke unity kita play ya Nah, lihat ya, jadi ada dua nilai: uh, nilai pixel koordinat dari layar dan nilai word position yang uh, bentuknya sudah vector 3. Ya. Kalau ini vector 2. Oke, okay. selanjutnya kita akan tambahkan uh, action untuk uh, mengklik ya, mendeteksi, klik atau touch di layar, sehingga kita bisa menggunakan uh, mekanik. Track, ya jadi kita bisa klik tahan, kita track bola ini ke arah yang kita inginkan. Oke, kita tambahkan satu action lagi, yakni contact. Oke, nah action contact ini akan mendeteksi kapan uh, kita menyentuh layar, ya buttonnya. Jadi tagnya adalah button, bindingnya kita arahkan ke touchscreen, press kita uh, akan mendeteksi kapan kita sentuh layar jika posisinya sedang kita sentuh maka uh, kita bisa uh, apa namanya uh, mendrag bola itu ke arah yang kita inginkan ya kita save kaset dulu teman, teman silang kemudian uh, di bagian ball sini kemudian kita di bagian pole handler, anda double klik oke okay. di sini kita tambahkan public on contact input action dot copy context jtx kita mau lihat face-nya ya face to string, kita akan lihat face-nya apa ya, uh, dengan in Action button ya. Balik lagi kita akan daftarkan eventnya. People kemudian anda tambahkan di sini. Drag and drop. Kemudian game handler, pull handler ya. On contact kita akan play. klik konsol ya Anda bisa klik Nah Anda akan lihat ada face started dan face cancelled ya start artinya kita mulai klik perform itu dijalankan setelah start dan cancel ini dipanggil apabila kliknya kita lepas dengan fase ini kita bisa membuat semacam drag and drop begitu ya drag and uh, lepas gitu ya untuk uh, Membuat polanya ini mengikuti arah mouse kita. Oke, okay, pertama-tama kita akan uh, geser dulu pivotnya. Anda klik pivot, kemudian X-nya anda geser. Agak di depan seperti ini, Y-nya agak di bawah. Oke. Okay. Ya. Kemudian polanya kita geser juga. Agar menutupi pivot. Nah, seperti ini. Kalau underplay, maka hasilnya adalah bolanya tetap berada di sana ya. Tapi spring joinnya anda bisa lihat ya bekerja dengan baik. Nah sekarang kita akan mendeteksi kontak di layar ini ya kita kita deteksi jika terjadi kontak terjadi sentuhan di layar maka kita akan pindahkan posisi bolanya sesuai dengan posisi sentuhan tersebut, oke, okay. kita balik ke script ball handler, pertama-tama anda perlu menyimpan koordinat uh, world position koordinat yeah. uh, world position ini diperoleh dari ini ya, main kamera uh, vector2 ini anda bisa dapatkan dari sana oke, okay. sementara saya komen dulu debugnya pada saat on touch, maka uh, kita simpan pada saat uh, kita sentuh layar dan bergerak jarinya ya, maka kita simpan koordinat world position uh, di dalam variabel world position yang kedua, kita perlu sebuah boolean boolean uh, is contact sama dengan Full is contact ini menjadi true apabila kita sentuh layarnya dan menjadi false apabila kita melepaskan jari dari layar. Oke, okay, kita dapatkan informasi ini dengan memeriksa fase GTX-nya. Jadi, Anda tinggal melakukan if di sini: if uh, GTX .face, sama, dengan, sama dengan input action face started, maka is contactnya kita jadikan true. Tapi kalau if jtx nya input action face nya adalah cancel, maka is contactnya kita jadikan menjadi false kembali. Ini saya komen dulu. Nah, jika kita sentuh dan kita gerakan jari kita, maka kita memindahkan posisi bolanya. Nah, untuk memindahkan posisi bolanya kita lakukan di update. Yang ingat di update ini akan dirender setiap uh, setiap frame-nya. Nah, di sini kita bisa deteksi apabila is contact-nya adalah true, maka kita pindahkan posisi bolanya ya, sesuai dengan koordinat world position. Untuk mendapatkan posisi bola, kita bisa gunakan get component. Ingat ini ball handler yang diattach di objek bola, sehingga kita bisa mendapatkan komponen dari objek tersebut dengan memanggil get component. Saya ingin dapatin rigid body 2 kemudian saya ingin ambil parameter field positionnya mau saya ganti sesuai dengan ball position. Simpan dulu, kemudian kita akan lihat hasilnya. Oke, okay, kita coba. Jalankan scriptnya, kemudian yang Anda lakukan, coba sentuh e, layar Anda, klik tahan. Nah, bolanya berpindah posisi, namun ada keanehan, teman-teman. Ya, ada semacam force, gitu ya, dia seperti melawan gitu ya, ketika kita klik dia melawan. Kenapa ini terjadi? Karena e, ada physics lain yang mempengaruhi bola ini, yakni pertama adalah gravity. Yang kedua adalah adanya spring join, ya. Jadi dua physics ini yang mempengaruhi bola ini. Jadi dia uh, melawan uh, klik kita. Nah, uh, solusinya adalah kita bisa mengganti body type-nya menjadi kalau static, diam ya, tak bisa diapa-apain. Kita bisa ganti menjadi kinematik Kalau kinematic, ini artinya bolanya ini bisa kita geser-geser, ya. Kalau kita klik tahan, ya koordinat bulannya sesuai dengan world position sesuai dengan program ini, oke? Okay. Nah karena sifatnya sekarang dia kinematik maka dia tidak terpengaruh lagi oleh gravitasi. Nah, oke, okay. selanjutnya kita akan manfaatkan ini, ya. Apabila kita klik maka body type dari rigid bodynya kita rubah jadi kinematik. Tapi kalau kita lepas kliknya Ya, kita lepas kliknya maka kita akan ganti kembalikan menjadi dynamic nah, seperti itu teman-teman ya. kita akan coba lakukan itu